Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita sedang mempelajari tentang materi SAP Fundamental. Di video sebelumnya kita sudah membuat purchase order dan di video ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu dengan membuat sebuah good receipt by referencing a purchase order. Nomor purchase order sebelumnya adalah ini ya teman-teman. Pastikan teman-teman juga mencatat nomor purchase order milik teman-teman. Dari sini kita akan back saja. Di video sebelumnya kita meng purchase order dengan T-code ME21N. Selanjutnya kita akan menuju ke transaksi inventory management. Lalu pilih good movement. Good receipt. For purchase order. Kemudian kita pilih. Migo gr. Ini adalah tiket untuk mengkreat good, good receipt. adalah dokumen untuk penerimaan barang. Jadi referensinya adalah purchase order kita. Di sini kita perlu menginputkan nomor purchase order kita. Saya sudah mencatat nomor purchase order saya. Saya akan mencatatkan di bagian ini. Lalu kita tekan tombol enter. Jika sudah tampil barang yang kita pesan, maka kita bisa cek di bagian ini. Itemnya oke. Okay. Dan kita cek juga apakah storage lokasinya sudah benar seperti yang kita inginkan untuk penerimaan barang. Jika sudah benar, Teman-teman dapat mengklik tombol save saja. Dan dari proses ini kita akan menghasilkan material dokumen dengan nomor 5, 0 nya ada 6, kemudian 515. Ini sudah berhasil diposting Nomor dokumen ini dapat dicatat. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan ke step yang berikutnya untuk membuat invoice verification.